Kalau niku masalah alam barza ya, atas niatan kita niku naturality tengkorak ya, jadi singgara nih akhirat niku sausi kiamat, ya, jadi cara mas tapi ahli sunnah wal jamaah singgara nih akhirat niku sausi nawa? kiamat, nak wong mati niku sini nih alam barza, ya, nak uong mati nih alam nabi barza, kalau dah bersenawawi di sini kuburan niku alam barza, al-fasil binatunja. Nah semua amali uang ikut diarani orang dok orang menggunakan gombal jadi gus nih akhirat. Jadi akhirat itu yaumala malayan fau malu wala hmm. Tapi nak ijek nih kuburan itu kabe ulama ali sunnah berpendapat didunia iku ikjek kena diamali yo kena. Mergol nih kuburan itu urong sampai nopo akhirat. Mengani hmm. Quran menyebut wa ihim Barzakhun ilayau miyub asun. Jadi wong itu sombeng dengan akhirat itu ngenta bar alam kubur. Nanging nah, alam kubur itu awang istilahna wamilwarohim barzakhun ilayau minabu jebatun. Dalil kedua yiku Nabi Dawah idama tabnu adam ingkotoa malu ilamin salasin. Jadi mati mati itu berarti yang alam barza. Nanging alam barza berarti ide nece untuk kiriman suda kote dan amal soleh dan waladin soleh mergo iki ning alam nopo barza. Nah, semua ayat seng orang itu gak ana gunane amal itu ayat tentang akhirat. Nopo ayat tentang nopo? Akhirat. Akhirat itu alam sing sausai rusak donya kabeh, gak ana kabeh donya wis kiamat. Lah lagi awal masuk alam nopo? Akhirat. Paham ge? Lah nek ning kuburan niku jek alam nopo? Barza. Nah, alam barza itu urung akhirat. Berhubung rumah akhirat ayat-ayat tentang amal luar dok mayat, itu tentang amal mayat simposisi itu di akhirat. Buatan mayat simbolis itu yang alam labo, garis. Menganius surga tertinggi tapi anak tuh di bin karangan ini Bakar Saton. satu. Uh, kalau nanti mau coba main jilok tinggi ini bab-bab misalnya nak Jum'at itu kalau mau caya si ini kan keluarga seng musmati mati ini. Sehingga cerita saya tabibakar satu di sanat kita itu mesti sampai situ. Gak ada sanat ulama Indonesia kecuali lewat saya tabibakar satu. Sekarang kita menemu, ya natut. Di ku wonton wong soleh nyi nyi kuburan di ku nakono wong dungani dungani kuburan udah rebutan. Rebutan, udah rebutan dunga umum. Si wong dunga kan nopo paket umum balik mukmininah. balik minatu. Nah mayat-mayat yang dikuburan itu udah rebutan paket umum, sing didonga no peziarah, wali muminin Kecuali ada sehun kabir aneses yang sepuh, enggak nggak rebutan, tidak koi. Lima daya saya kira rebutan. Aku ibu uasluah-luah dikirimi anakku. Anaknya jadi kan sinten, takol-takol itu tukang sayur neng Pak Sariki. Ibu tiap malam Jumat macan aku yasin sehingga. Aku raba-rebutan paket umum, aku es cukup luar-luar dikirimin apa? anak. Nah bukti bahwa ini rukyah hakin impian si bener di saya tadi Marani. Ini ceritanya saya tadi bakar satu. Marani pasar itu digolek ya betul ada sekol itu tukang sayur itu dan betul anaknya yaitu anaknya ditanya ya punya amalan macam no Yasin setiap malam aboh Jumat. Sehingga cerita setelah beberapa bulan. Saya tadi mimpi lagi, mimpi si, bak, si mayat tadi yang sepuh tadi melorbutan, melorbutan jatah umum, melorbutan, Wah, oh, kita tahu kok ilimada Saya itu yang mengirimnya aku Terus orang-orang di, di pasar itu ternyata cah pemuda tadi yang bakal sudah meninggal Nah itu kan kelihatan sekali, padahal dawekannya Nabi mimpi orang wong itu Dua empat puluh dua ada yang ribuan empat puluh dari Minjus in nubua jadi ngipin ya wong itu empat puluh dari Minjus in nubua makanya ngipi itu penting eh uh, kalau dia lebih baterai nyapno makalah tentang mimpi keluar terang nongat neng neng coro pulau gesin tan mauan ku dua nak ngaji ku sengak Nah sam no wang ora wajib alim na nggak ciku si nggak ke, murko na ora ke kuku wacu, gu wae sangadu kulo, koi ono wong ekstrem moni kaulo wong kafe ri wura cito, wohong mo nggak ne wong kafe ora kena etindu, lo mo nggak ne wong fase kura kena etindu, wolo ni wong sawo, nah, hari-hari ini kini wong, eh keng kiri, wong makalah tentang hal-hal seperti itu, betenikip penteng kulo trangnoten jenengan, wolo peljeni madenye. Uh, problem kita dari Said muhammad wong saya gigu seragulin sinawa akhirnya ke onoroi hatul ilm ilmu negu seranobles ini dalil beliau tentang mafahim ya jiwa antusokah misalnya wang, muni, wang kafir, aku, abbas, ini ono wong muni wong kafir pun gipi neuradi tompo gigu tentang cerita said abbas gigu zaman cereng islam dia profilen malik said abbas secerengin apa islam gigu gipi tak abu tholib ya abu tholib Buat Rewangi Monokebela Muhammad, ikutku untuk perlakuan khusus tauratayuran guna nekatnya. Jawabnya malaikat, jawabnya Abu Thalib tentang alam barat itu. Ya lumayan, baru kayak aku ngurmat Muhammad, ikut lumayan. Jatah jatah seksos yang bergokafirku ikut terkurangi. Nih ceritanya dohiri ya, cerita dohiri aja nih dohiri dohiri Abu Thalib, panjang moral mata al Islam soal hakikatnya, jawab aku dah Alam karena banyak berkilauan ulama di situ Terus kedua ini ketemu abu lahab nih ketemu abu lahab Abu lahab niku tiap senen niku agape dikurangi Buat ini cerita betapa di dunia ini masih alam Barzah Yang ini saya tafas Tiap senen niku agape dikurangi Berkode ini bu, begitu gembira sekali Ketika aku lahirnya, lahir aneh ini gue Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saat itu juga Aminah ikuti bebas nol, beban kehidupan, Itu biayanya dicukupi, toro jowo bagian ubah-ubah, bagian rumah bayi, ikuti keejaan dalam yang pula jenis wajib ban apa, al-islamnya. Jadi kembangannya, saking senangnya diponaan lanang, calon pemimpin, dan ini namanya orang calon, tapi calon pemimpin, saking seneng. Terus jadi kurangnya adab, tiap dinasnya. Nah terus ini nih, terus Muhammad cerita iki ku rokyal kafir mipine abdas saiki akeh wong wae orang wong dindi rokyal kafir akeh nek mosok Abdullah kafir kok manfaati amal ketika menghabdani kanjeng Nabi acara e, berpikir pokoknya asal mentang wong kafir mosok manfaat amale dalil macam-macam lah misalnya waqtu inna ilama amilun min amalin fajalna ruhabam mansur singkat cerita saya baca itu di kita Fatul Bari juga sarannya Bu Hori di karang ibu hajar atas sekolahan ini. Gue guru neza karya Alan Sorry. Terus alim-alim yang Ria ini ibu hajar atas sekolahan ini. Sengarang ibu Hori. Nuh murid neza karya nahu Alan Sorry. Sengarang Alan Sorry murid ibu hajar nahu al Haytami. Terus sampai gada murid sengarang nahu Fatul Mu'in Eh Terus beliau kan kiri kita Fatul Lana kok e teh gumbu anggep kok e teh wong kafir omong onera titompok raka ono tela ilun nuk Saiki pertama nabi roh nak nde calon nabi Masyarakat teroye kowong eno tam khamatia. Opo kora hibu bahiro. Royi bu bahiro. Wong e slame terombet ngerti tela ilun nuk Pertama titi kujingan na e del calon nabi. Biwo omong ane bahira. Kafir dora. Jadi ya, orang kafir taora. Kafir. Omongan ihrok lo kafir taora. Kafir. Dukun misalnya, Dukun dukun itu gue mekah. Biasa nagu so ngakses langit sehingga tuh kau noko setanku tergelak tergelak gue nongpol gegerin agaruan. Kena didel taora. Kena. Mengapa Dewi Imam Ibnu Khajar al Kholani, neng bab-bab popularitas utau mutawatir, iku diterima dari semua pihak walau min kafirin au kahinin selanjutnya cek uang kafir cek duit duit karena tadi Rasul Muhammad cerita lagi sejak Nabi Yusuf ikut dua karir jadi Suga'i kau bacain lagi Nabi Yusuf dua karir jadi sugi jadi bebasego penjara mereka nak welnyi ini al Amir pemimpin Mesir pasti kau kafir lah Muslim kafir tapi ngipi ne ditakwil bener. Berarti ngikine wong kafir ora mesti salah. Ini ora apa qoratin siman. Umpama tiap ngipi ne wong kafir salah, mesti Nabi Yusuf jawab e mohong kafir wae kok tak takwil bareng laut. Ayo mongane ngaji ben wong ngurus duduh perkarane. Mana kaulul kafir yang enggak kita terima, mana yang perlu kita terima. Karena kadang kaulul kafir itu jadi adid, jadi penguat ha dadi penguat jigur makanya kita ini kutu kuli nongaci kutu te lo umum melokok nah, umum memang ya, kafe oleh ditompo wong mati di di sini ada spesifik-spesifik gitu nah keliru kelompok kelompok sekarang sehenti wiritan anti tahlilan anti ngirim cuma ne mai tu memang itu umum wong mati berarti wong terputus wong terus wong wong wong apa wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong saya lihatin awalnya yang untawa upi awalnya ten solis ini jatuhlah kafir, ngomongnya akan naik di tombolan terus piye nak rahati tombol total saja dala ilun lebuah kafir yang ngomong-ngomong makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional, Mane gurun gurun alhamdulillah wonton tim katsian sangking diharta lah sangking santri sarang sangking santri kiri, Bade dan mereka harus pinter karena tamat aliyah tak cak mengkaji halal seperti itu karena kalau enggak habis ya. Iku mau pikirannya ini nyangkau kuburan ini akhiran tidak kuburan itu belum akhir Mana saya nawawi? Iku ngerti. Nah pikiran yang ngono deh netilion orang no kuburan itu apa? Ail Barzah Barzah itu alam sing fasil de dunia dunya wal akhirah. Tapi orang akhirat jelas itu orang apa? silangan disebut wami warohiim barzakhun ilayau miyub asun ono alam barzah ngenteni nganti kebangkitan songko kubur nakwis yaumiyub asun nagi setar alam akhir nakurung yaumiyub asun jenenge alam barzah semua amal yang keisotikir meneng majid ikut berko alam akhir nakbarzah masih bisa Besar ya jelas wah ini masuk ke alisuna aku detail ya detail mau karena yausman jen Seng sekarang gue ngalim-ngalim nggak -ngalim, nih, gue cukup man sih di sini kok, tuh omong aneh um, karena kena di situ ampun, nah sejak rare ya, penuh, nah omong kesasar yang galang, nah takut budi dalamnya ini gini, orang uangnya tatoan teruslah tindernya, bocel bener, kan uang jarang nggak bodoh di urusan gue nih, omong nih kalo dalamnya bodoh kan kalo tangan pinjihan fasik ya kesasar, gue cewek yo fasik, gak enak, gak enak, gak usah, tadi dah semua omong aneh nggak um, fasik gitu itu. Faham gitu dijelaske koyok wae napa. kasusnya sese sinten beberapa dalang ilmu buwa. Hipotetis Nabi Muhammad ketika nangno. Ya mau koyo Ruya kafir kadang yo bener koyo mau Ruya Amir, Amir itu raja Mesir. Mboten kafir enak kafir dak sakniki PM iki sing difutus june kuwi mboten Amir buatan apa? Mboten Amir iki kafir utawa sakniki mungkin PM bersama menteri sing difutus sinten? sibek so, napi nak si pemimpin al Malik wah kalau al Malik itu unipih ini al Malik nu rojo nih, al Malik unipih ini arosab abakorotin siman yakuluna sabun ijap, iku nyata gak nyata, tidak bela bius semua, jenengan ngalami satu masalah, iku tau tujuh tahun pertama iku panen loh, jeni ini arosab abakorotin siman siman gue lemu lemu sapi, lemu pitu berarti hitung tahun pertama itu masalah loh jinawi tapi yak kuluhun nasabon ijaf tapi sapi-sapi sing lemu pitu mau kok dimtek no, dipangan sapi-sapi kuru sing jumlahnya pitu. terus tak jari nabi Yusuf ada tujuh tahun masalah, suka bentek ambek tujuh tahun masa pacek. tak terus rojo itu mulai diseragamik terus ya saya kira kue kelola kue atau kue supaya cukup nanti dirotok nih di segenah kalam ketim mononya ngokono si Pak Ali Hukum yang ngokono si Ali Hukum Ali Ekonomi, wah dengen mah mikirus pokoknya kok repot kapis pokoknya urus kue terus diurus tapi usah bius masir tujuh tahun sih masalah dikumpul no nggak boleh diambil sama sekali, cara generalis didol ilah kalilam memang tak kulu nolanjipok ya sekadar yang mau dima dimakan Wamanakola tu tema makalah asa niatu Kang Kaping An Usman radhiyallahu anhu. Saking Usman radhiyallahu. Dewe si Dina Usman ngene tuh, Methuki sapa ingsun khalawat al ibadah sing manis iki dadah. Tak petuhi fi arba'at asya yang dalam papat bab-bab perkara. Aku nek mate ibadah itu dalam empat hal. Awwalu halte kawitane arba'atu asya. Iku fi adza ifaroidillah yang dalam nekani pirabro fardhu ni Allah. Ya sirihayo yasidi faroit wa sirihalan Ya sirihayo gampangnya gampange faroit sing gampang wa asrihalan angele faroit C kewajiban fardu, fardu enteng fardu apot kabeh tak lakoni dan nikmat setiap saya lakukan tu nikmat Ya nikmat ku penting ben kesane kowe ora gremeng pengeran diko kon salat kok gremeng berarti gue gak ngregani pengeran diutus pengeran ng gremeng alias syarat ibadah gue fala halawah halawa merosoma halawa Manis ngerasa nyaman, pengen ngeragani pangeran. Jadi tuh itu pangeranmu seneng, kening halawa, manis. di yang dalam ngetui piro pira barang allah. maharim ketiga amri dalam perintah fil ma'ruf iklan barang abed. Bahwa al Yaksunung kang pepres apa ma fisar ing dalam sarang. Wabtika usaw billah lan goleki ganjaraning Allah. Gawa tedhawu ibtiqo usaw billah min atfil illati sangeng atafillat. Ala makluliha yang atase sing den illati ilah. Maksudene apa? Kena apa koyo amar makruf, gogola ridane Allah. Mesthine orang kok nganggo ataf libtiqo usaw billah. Dadi jeneng abdul illah ala maklu. Lihat kan al amru bil ma'ruf libtiho i Sawatilla ngangguh, ngaboh, alam illat, alam karo nongok, tapi itu pergi ngangkin nongok, ataf ngan min amin atfil illah alam a guliha, waro piyo te singa penggapat finah jigo yang dalamnya keani bung kari sangeng perang mungkar, waboh te kang arang mungkar di kuma perkoro lesa kang orono kufieng dalam ma, opori dawoh, hiridani oboh ta alamin kawo yang sangeng pengucapan au filen to penggabihan, wal iti kaulan ngerakso, ail ikhtirosu teke seng si ngrekso ngerakso minoho te khilahi murkane Allah wa atai dawu wal itik min min at fi saf fi sanging atafi barang papat sanging baro wajib wajib ada empat hal sing dohireku ya ape jerune malah wajib. Yiku siji muholat atau solihin. Yiku ngumpuli uang sholat sholat ape. Iku yo dohire ya ape malah jerune wajib. Berkoi so dipandu kebenaran. U no, nak kancana nongsoleh. Macam-macam buku DW atau fatwa sembun. Orang allahmu kok macam-macam buku, macam kitab DW itu musal sal ilah Rosulillah ngagu guru. U nak menghuni DW apa kerahan. Mau mengandaung kafir akan naik ditompo. Terus di ini koyok ilmu paling dulu. Rasanya ini zaman bahirah ngomong nabi nabi ya mengandaewah. Buat cak orang mikir. Muholat atau solihin ini ku wong solah. Ail kau iminat sekarang cuma nengakpe buku kila iklan hak-hak kewa -hak taala wa buku kelip iklan hak-hak ibadat. Muholat atau solihin ini ku fadilatun keutamaan wal iktidah utai anut dihimpun asolihin fi falihim dan berbagai perilaku ini asolihin asolih hak sekarang solah ku faridot dan fadu. Wati la wa tul Qurani temo cokur anu fadilar tenung keutamaan tapi wal amaloh tengah amaloh diiklan Quran ebi mati si klan berkorosil Qurani kandilan Quran min al awamiri sayi beberapa perintah wal nawahid dan beberapa pencegahan ibu faridoh tenung fadil. Waziaratul kuburit enili ikuburan ikuburu solihin tegesi nili ikuburan yang soleh fadilat tenung keutamaan wal istidatut enyiap nolah maring kubur ayatahayyu tegesi siap siap lidu folil koberi koral mudu kuburan caranya siap-siap ya berfiril amal itu karena kamu ini pura ngamal as kang dengan sholah kau orang ini siap-siap mati itu ditutupu kuburan apa? ditutupu apa? kuburan sembrono siap-siap mati maknanya berfiril amal as-salihati itu varidah itu ini kalau aku lupa, ini ini saya ingin tahu waziaratul kubur itu waziaratul kubur itu Imali iman di mujarati tazakuril sebab mau kerana melijinya yang mati Wal akhiratin lan eling biru kuburi kuburan makrifat, ya, sebiya, tampung ngerti kuburan, maksude kuburan. Walau kubur kafirin senajan wong kafir. jadi ziarah kubur ku sunat mati. Nah, faktor mati ziarah wong kafirlah, ya sunat wong. Nah, rasa, rasa tahlili, paham yo? Ya? Ternyata kita mati juga paham ya? jelas ya tahu, aku ini kita ahli mau tahu, aku ziarah kubur kan diantara sebabnya gue mau tahu, mati mau tahu, aku mau tahu, aku Ziarah wong aku bahkan ziarah wong kafir ya aku mau tahu, aku mati. tahu, aku min tahu, ri ma'rifati tahu, walau mau kafirin tapi ya tahu, aku mau tahu, aku mau mau tahu, aku mau tahu, aku mau tahu, aku aku mati kafir lho aku aku mau Gara usara sate caca, awlinah witu a n utawa kue ziaro kuper niat do nga na mayit, nah ikut yo fatusanu fatu sana mengotin senantabu ziaro kuli muslimin Ketua sapen islam. ke tesa pensapeno istamutau kau niat do nga ana mayit, mayit muslim sing umumai mayit asal islam yo Takani, cungak no yo, saya mati, matiku luwe soleh di bangkuin, soleh ke ziaro neng bang munawir, bang arwani utonung bahashim, bang alim ale malemu. Niatam kan barokah auli ta'ziyri iku te barokah karena iku fatusanu moko ditsiratopo ziarah lihe ahli khairi pek maring wong singa apik-apik ya, ziarah macam-macam nak sekedar ingat mati ya wong kafir lah delok nggih delok kuburane wong kafir ku adoh ya genah naniat dongakno wong Islam umum dongakno nak niat tabaruk ya ziarah sing kelase sadure kue bentuk barokah e mai mayit auli tabarruki fatusanu li ahli khairi Aulia jadi hak yang toh negani hak kalau sedikitin kau kconco wawalitin lan wong tuh, jadi kau kancang-kancangmu nak mati stilii. i. Assalamualaikum, mustatili itu terbaris mulai. Satu ngano, mau konilido, jadi saya Imam Nawawi kono? apa? Nilido. Tadi coba nno, yo, kau nak sofa mati, tili ikut sudah nih. Besok tak tili iyo, tili iyo raiso nyambut wes-wes. Jadi kemungkinannya mau yo. Naa, eleng-eleng mati toh, mengkafir lah. Kena ctili iyo, kau adoh yo. Naa, wong Muslim biasa, duga nno nak duri kue kue ngalap per, kakak nakon cok tilik cok pipi kak ikon cok ono ono ceno waiya datul maridi kabar bir la rene no ada takok barang menuturak kena ayo mati barang mahaur kue waiya datul maridi fadilatun, Utai taini liwong loroi ku fadilatun keutamaan tapi waktu mereka di wasiat, mereka mengalap wasiat, mereka tidak di wasiat, mereka tidak di wasiat mereka sampai mati tuh di wasiat, maksudnya wasiat itu yang ngomong-ngomong sing -ngomong, penting, yang jelas kalau kados omah hindu, barangnya tidak wasiat yo terus keluarga itu konflik jadi ini menunjukkan agama itu kebenar nah, misalnya aku yang mati, alami ya, tiga -tiga. yang dibagi faroid, seorang sholera yang dibagi faroid, kadang dibagi faroid itu ora patis koyo rotor -roto, yo yoyo nak keju yoyo rawa korafaroid yo. mula nih konwasiat kon wasiat itu tanggung tanggung itu terangno catat masjid yo terangno catat anak waris yang pondok yo terangno jadi jelas itu wasiat itu melebihi batas hibah dan batas faroid mau ngilangno niza ngilangno percek cokan terutama biasanya di rumah rumah bangku ya rumah induk nah ada jauh rumah induk kan ya rujuk apa anak wedok sih Ung jawab gak jelas ya umumnya rujuh. tapi nak julur itu wedok sitok wedok sitok kan gak jelas kan tapi trennya ruju ya saya bagus lah trennya trennya ragil layur tapi ramas di misalnya anak ip itu seng wedok sitok kadang yang menangan sitok, itu nah itu jelas ya di, ngomong, ngomong. tapi seng gak ngeluai jumlah sepertiga Songkok semua aset. Lalu nak omahin doa larang banget. Tapi sebagian ulama dari ini wasiat ini keluarga itu oleh lah wasiat tadi tetap tuh dibagi ala faroed. Ya. Tapi ulama singarang lo wasiat neng waris sama anak wasiat itu gue diutang, gue tak peti. Tuh ngomong ya, Kadang untuk uang kan isin doain. mati cerita anak menak diutang kan isin. Eh problem, itu sesuatu kewenangan. Usut kau anak, coba sih digumirimi aku tangan tuh kan dia isnen. Apa oh, mana kalau ada bocor, coba didinafakan aku, duit. Mereka selalu sawasiat, sekaruan kan akhirat tunduk ya Allah, mending gak isnen, oh isnen loh. Duit iso nawaf aku bertahun-tahun, coba kau duit, entah terus kue wasiat nih ibu jemu. Ternyata, ya isnen, isnen torak. Isnen, nawa waras yo, isnen. Bis pen dia ini wae nggak nang pesmatikia ini sih bicat do na wonton hak adami sih ng monggo tih kelas naga gue na iseng muning gue gue sang rangut angi or tugaan tereon nge gue nge rangut angi rango ni nge geng jinan spurogen wonton hak atemi gue nge jadi neradui hak atemi al mahrumo man furi malvasia al mahrumo de wong sing ten alang-alangi kuman wong furi magang ten alang-alangi so alwasia alvasia taing wasia Ail makrumu terusi wong kang den alang-alangi menarawaki saking ganjaran walau kehililan keapian kang dimikang gedhe ikuman wong muni akang dini cegah sopo man wasiat sanging wasiat. Jadi kama ana i saw y wasiat. Aw wasiat di atas tengkoran ya. E, Napa? Nak kue ninggal tuhnyo ya. Sopo eh vali walide ini walakroh ini wasiat ya. Sopo e, tigo keluarga sing apa ini? Tapi wonten hadis lawasiat al diwarisi, nasiat itu ora oleh waris. maksudnya ora oleh waris iku waris warisiku sintu otomatis berdasar faraidh. Tapi adat ke Jawa iki ada adat ketiga, niku hibah. Saroko kula, Pakde-pakde kula, bapak kula roto-roto ya hibah. Penake hibah kan eh, jelas, misalnya Tegal iki wae kakakku, misalnya Tegal iki wae ku sawah iki wae adikku sehingga ketika mayat itu mati, posisi gak pemilik semua itu berarti sesuai kaedahnya hibah paham ya? tapi kalau tidak ada mati, orang hibah mau tidak mau harus dibagi model Faroh Faroh, ya, Faroh itu yang ada yang ada yang ada mereka lidah karim di sukat itu tolong juta, gelem. juta itu tidak ada mereka kakaknya orang juta, cowoknya untuk 1 juta itu tidak ada mereka kacaknya 1 juta tapi kalau tolong miliar jadi tambah besar itu, ya, ya, ya, aku ini telu. dulu lanang untuk Loro, yang Weda, untuk Cita, itu lah mau pilih, wah, tapi kalau di Alphard dulu Loro, si, atau duitnya tolong melihat tidak melihat, wah nggak cek wajah karena untuk marat, itu gampang, rindu akhirnya kan jadi yang Weda adikmu kan ya mas, Pak yang pilih, wajah kemudian udah telu. cempe wah, wajah wajah satu ke gampang masalah ini, melihat Iya, um, tak tenang, pumane sih ngasih aja, um, melihatnya, triliunan, pumane tolong triliun, kakak induk, ruang triliun, nadi, uh, tambah air manman, mana marat upah roka, terus gak geger kan, wukuh, sikit wai, woi, tapi sih belum marat ya, so bos de bosen, <gbg> <tuk> ada tiur lepon, wasiat, iko ada tiga ulama tadi, cara pandangnya, eh. Uh, Roh wangi rata yang hati sobek benu macam-benu macam anak singa anak sekolahan coba rasulullah roso go roso go so bawah wali man mata alawa siatin mandi sapa nih wong mata mati sepe man alawa siatin yang wasiat Iku mata berarti mati sepe man alasa piliin ingat asih Thailand pengiran wasun natin dan sunaikan jeng napi waktuk konan mati dalam posisi takwa kuasa hatet dengan mati dalam posisi sahid di wong wasiat di maulah semingkaling gampang wasiat nyata tutangilah khusikus oh itu penting tenanja tapi isen umumnya uang lu ya kalau dikoncahnya mati takkan wasiat di ya, rakyat isen degus mereka rata-rata isen tenan pemain sing wajah kaku nang entah apa isen <laughs> ono Kiai gue ini kisah ono Kiai gue di Fuzhou Zainab ini kisah nyata apa Eka Bundet dia gede raperu tak sebetul jenisnya Zainab penting kulab adalah Fuzhou pertama ya Zainab dia ini pinter boleh wajuan sing porto Zainab Zena penti kulok, cek takok kok Zena penti. Ternyata Zerap yang lain, tapi dia ngerawalin nerang doh. <laughs> <laughs> <laughs> Sengra yang supirnya ada dalam maksudnya Zena piki, Zena kedua. Nanti <laughs> dia ngepin wasiat nak waris buju, buju nak. Sengarang mati kan untuk sumun itu super delapan, dia anak kan tuh super delapan. Anwa si atma setebek faro ite goce feki fuji ki toono zainab yang satu yang tersembunyi udah dene gu <hesitation> ora wani ngelama fadno muni zainab di kulob ke lelai fuji pertama ayo zainab zainab di seisung i faru tenan tanpa penjelasan sebere cerita nih gue kada wayo an namine wulko oh, do langsung tiba, be mati pola <laugh> <tosokan> lu yang ngiring na wasi oh wayo anwene ada wong yang sukses mati mati berat mati at at kan wasiat karena Bu kan untuk warisan tapi bisa, karena itu bisa Bu anak-anak anak biasanya kan super super santri kan jerawani rawani cerita punya ini rasa juga uang tutup mulut ya serah cerita Paling mati itu apa atau dia selalu Buat